Tergoda Pandangan tukar, ku jatuh cinta. jatuh cinta. cinta. Kau jatuh cinta. Kau cinta. Kau jatuh cinta. Kau jatuh cinta. Kau cinta. Kau jatuh kita. Oke, untuk teman-teman yang mau nonton Pulau Perindu dan Tali Cinta. Jangan lupa uh, klik link di akun YouTube Cinta Fajar Production. Jangan lupa like, comment dan subscribe dan juga bagiin ke teman-teman sekitar kamu. Ya, Amin. Ya, aku sebagai Amin peran uh, dalam film Pulau uh, Perindu dan Tali Cinta dan jadi adegannya Hasnah mengantar. Uh, rantang, rantang cinta buat Bang Amin. Dan ada lagi ini ya namanya Bang Pi. Bang Pi. Uh, ya nama tutorial saya Yudharto Gandra. Berarti dalam belum uh, Indonesia. Indonesia. Nama saya Pi. <henti> <henti> ya, uh, Abang Spendi. Ya, <henti> Spendi nama yeah. saya ah, ya, Randy Saputra. Cuma semangat, yeah. semangat, semat semat. tetap semangat. Amin. Abah buat jual. Kenapa biji makan? Ukap kap. Berapa kan bayangan dah kapru? Nyaan yeah. tidak Ayat pawana dulu. Oh, ha kau nak nyawa moh. Ha. Aku je menanti dia. Yo, kakak, yo, kak, kemari yo, kemari yo. kaput. Bye you. Kau pun dah nak datang. kau pun dah monta. Wih, tinggi kau dibakar lagi. Bukan dibakar. bukan dibakar. Ni kuda pangkat awak-awak bakar. jadi uh, bagaimana setelah bapak meniup uh, seruling puru rindu itu setelah Hasnah kedengaran? Ya pertama kali ya ada dekan lah, oh, tiup itu kan. Pas saya Hasnahnya langsung rindu. Uh, jadi garang lah ya kan. Langsung tiup, setiap malam tiup, ya, aku merindukan hasil langsung ke 70 puluh itu. Oh, iya Pak, terima kasih dengan pendapat Anda. Terima kasih Pak. Uh, bagaimana setelah Ibu mendengar seruling bulu itu? Oke, terima kasih, Bu. Nah, asalamualaikum itu aku jadi Adegan Bulu perindu jadi stamet yang mengambil Bulu perindu nah. nah ada suara yuk namanya Tungkurayu yang nantinya aku akan melamar Hasna ditolak sama Tungkurayu. Tambah hmm. dari saya, nanti dia dikasih, dikasih mimpi dikasih niti sama kakeknya lah, ya kan? Hmm. Nah, karena begitu saat saya tolak uh, lamaran dia, dia pulang ke rumah, malamnya dia bermimpi uh, kakeknya menyuruh dia ke Gunung Salak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 Nah, makanya disitulah, pada suatu hari, anak kami yang bernamanya Hasna dikasih tahu tentang keajaiban daripada suaranya bulu pelindungnya tersebut. Nah, nanti kita ada perannya yang namanya bantah, yang bakalan ngelamar si Hasna. Hmm. Dan nanti kita lihat Hasna sama Hamid atau sama bantah. Nah, penonton ya. Oke, okay. teman-teman, salam sejahtera untuk kita selamat semua. Selamat semua. Ya, selama kita semua sukses untuk kita semuanya. Semangat, ya, semangat.